Pak dan cu. Pagi ini kayak terasa lebih dingin gitu. Padahal mau panas. Apa badan saya yang, yang lagi kurang sehat ini? Gitu. merah kecapean mer. Oke jadi hari ini kita mau ke Puncelut. Ini kamera udah pas belum? Nah. Jadi hari ini kita mau ke Puncelut. Mau ikut. Kopdar sama anak-anak 155 Bandung Puh, kayak gak enak badan anjir Tapi sebelum kopdar Ya, kita lewat tempat apa Steam motor, cuci motor men Kalau sempat cuci sekalian, soalnya ini motor kayak gak ada apa. Bentuk anjir <laughs> Maksudnya kayak habis dari mana gitu Kotor parah Ya, ya kalau sempat dicuci eh kayaknya motor sih warna ini ngantuk anji. ah tidur cuma bentar terus kayak gak enak badan juga anjir kalau gak enak badan tuh jadinya bingung mau ngomong apa anjir gak bisa ngomong makanya tadi di cut videonya aduh ini kunci motor mana lagi Oke kita lanjut lagi Motornya udah bersih lagi dong Pelan-pelan <tuh> Karena baru dicuci Masih basah Kita harus pelan-pelan Nanti kotoran-kotorannya naik Kalau kita ngebut langsung apa langsung ngebut uh Wih, hajatan bos makan gratis saya. Ayo kita makan gratis gitu gitunya. Datang pura-pura apa sok kenal gitu. Eh selamatnya selamatnya. Kan mereka juga nggak tahu tamu apa tamunya siapa aja nggak tahu kan. Jadi bisa ya kan timbangan nasi di situ. Ambil tuh langsung gede, ya. ambil langsung banyak biar kenyang. Dan kebetulan juga belum makan. Itu apa anjir? Tuh. Itu apa digeret-geret? Oh. Sampah meret Sampai rumah langsung kerokan, lah. biar enak lagi badan. cuma masuk angin ini. Kita lewat sini, lewat KFC. Eh, jangan nikung-nikung lego, bannya habis dikit arul arul taro, nikung licin jatuh motornya langsung lecet kan gak enak anjir wih rame juga KFC, enggak dibubarin tapi kemarin mah dibubarin kan viral tuh kemarin masuk tiktok KFC dibubarin sama polisi terus pas dibubarin teh rombongan kita lewat rombongan DH yang habisan mori dari 72 itu apa 72 ya kan kita lewat. Tadinya mau singgah di KFC cuma ngelihat dibubarin ya udah nggak jadi. Eh? Ini motor dari depan lagi anjir perasaan tadi mah aing di de di depannya. Oh, kayaknya dia mau lewat yang jalur bawah kok ini motor bisa tiba-tiba di -tiba disitu lagi perasaan tadi udah dilewatin sungguh ajaib tuh motor bisa teleport modern, motornya nih kita udah kesiangan nih, jam jam 12 janjinya mah jam 8, eh jam 9 tadi mah cuma tadi bangun aja jam 10 <laughs> bangun jam 10, keluar udah jalan, cuci motor dulu bentar, <laughs> soalnya ini motor kotor parah aja tadi deh ya kali dia diajokin kopdar terus motornya kotor kan nggak enak dilihatnya udah ganteng-ganteng tapi motor kotor gak ganteng lagi berarti mah Rumpah badan ini gak enak anjir Memang ciri-ciri masuk angin ini mah Padahal tadi bangun tidur masih masih enak gitu Masih gak ini Cuma pas mandi tadi Langsung kayak rasa menggigil anjir masih ada satu masih ada empat bar dari yang semalam itu bolak balik padahal bawahnya teg, ngebut bawahnya enggak santai gitu ngebut jadi ya termasuk irit karena emang udah di setting irit ini mah sengaja buat harian di sama saya minta settingan irit biar enak gitu di sini ya eh macet deh jangan lima pasar lewat atas aja lah ini klakson dipencet gak mau bunyi aja harus ditekan kuat dalam baru mau bunyi dia enggak tahu kenapa tuh harus ditekan kuat baru dia mau bunyi Kayaknya udah banyak yang pada turun. Ini ada wer berapa ini? Fotografer kayak, konten creator anjay. Soalnya dia bawa alat-alat lengkap, bawa tripod tadi. Tuh lihatin, sampai jalan tikus kayak gini aja macet, cuk Itulah ajaibnya Bandung, macetnya tuh sampai ke pelosok-pelosok, lain di jalan jalan gede doang sampai ke pelosok-pelosok jalan-jalan tikusnya tutup kaca ah cekrek anjay enaknya full face tuh kayak gini tutup kaca kalau pengen mau tutup ya tutup kaca doang langsung tinggal tutup maksudnya kalau helm cross mah harus masang-masang google lagi ribet <laughs> kaget anju tiba-tiba moncong mobil keluar anjir Nih anak-anak masih ada nggak ya Soalnya udah kesiangan nih jam 12 anjir jam 11 apa jam 12 sih Aja masih pada, masih pada, uh, belum balik, belum pada balik. Maksudnya ngomong kok kebalik-balik aja, ada kuda cukup pengen naik kuda, ya. tapi kasihan kudanya. Takutnya enggak kuat, nggak apa nggak Gendong saya, soalnya kan berat badan ditambah berat dosa cukup. Takutnya nanti enggak kuat, kasihan kudanya. Ya saya masih sadar diri Badan saya berat Itu baru badan belum dosanya Lebih berat lagi kayaknya Saung <laughs> Puncut Teh Ita Nah itu tempatnya di depan tuh Tempatnya kumpulnya di depan Nah disini kan Benar. Nah itu Pada banyak tuh wr. Anjay orang sendiri yang baru datang tuh sehat belum pada balik kan belum aman enggak sama yang lain Hah sama, yang lain. sama siapa sama tim-tim enggak Pak cap pada cape mereka oh. kemarin full apa pulang pergi di bawah duduknya di bawah di rumah udah semori udah baru bangun tadi eh. Jam 10? Nah, ah. Baru. Baru, rekal baru. 68. delapan? Sempat motor, Kotor di itu apa? Jam apa? Cari jadi, suka jadi mana sih? Iya. Arul kelihatan tuh motornya. Begini. sehat? Baru datang ke Garut, uh, Enif sih, cracker. Iya. Sama... sama ramean kemarin deh. Malam. Dadakan juga. Kita nongkrong dulu ya. Di kita lanjut lagi ya. Ini kok air semua anjir. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Benderanya lepas nih. Ciro kok air Bandung raya. Dulu main. Jir. Cuma sedikit ini sekarang udah banyak. Ya lampu merah lagi. Kita lewat sini aja lah. kita mutar di sini Bro, di kan enggak melanggar tuh. Kan enggak ada pelang dilarang muter di situ. Lampu merah soalnya jen. Becek, becek, becek, becek, becek, becek, becek, becek, pelan-pelan, pelan-pelan Nah, udah kan ajir masa masuk celah kecil gitu motor akan lebih enak lagi larinya kalau bobotnya dipangkas jadi bobot motor dipangkas kayak misalnya ganti wheelset wheelsetnya dikecilin terus ya pokoknya dan lain-lainnya yang menurutnya berat mungkin yang menurut kita berat ya kita pangkas bobotnya Mari kita nyuci di sininya nah, tuh ada sofanya tuh enak anjir sofanya dipakai rebahan jadi nyuci di situ tuh tinggal tidur aja udah so rebahan eh tahu taunya tidur Jati, datanya senyum dong, udah dah, Jati. Bingung anjir mau ngomong apa? Ya, terkadang otak saya juga bisa blank. Maksudnya blank itu dalam artian bingung mau ngomong apa gitu. Apalagi kalau misalnya pas lagi ngebut gitu kan. Jadi malah jadinya fokus, fokus, teh nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah blank aja mikiran, nggak tahu mau mikir apaan. Ini anjir, pakai helm full face. deh pakai helm full face ditambah GoPro anjir, terus pakai jaket taslan dari DRT. promosi dulu, brody. <laughs> Oke, okay, jadi mungkin sampai di sini aja untuk video hari ini. Ini mau ke kosan dulu, bentar, tapi beli teh pucuk dulu oke, okay, ditunggu konten-konten selanjutnya see you next video